Do I have Alhamdulillah alhamdulillah wa dahula Muhammad dan abdul Rasulullah amma ba'adhu Hadirin punten ini bad bademi warang Biasana dinas sholat kan kena direkipkan barisan Apa sebabnya? Supaya tidak ada setan di sela-sela kita Karena itu saya mohon jangan terbatas oleh batas ini bu Maju, bu supaya tidak ada setan diantara kita Yang tidak, iya, yang tidak bersandar Insya Allah pahalanya seratus yang bersandar eh, dibagi dua jeng temo bapak maju pak mending jadi orang ngempel supaya tidak ada setan diantara kita eh, cekap loh si nama kesawios oh, lah demo ganggu bapak jeng ibu asli cekek dia ah gitu ini bukan apa-apa karena dalam teori komunikasi kedekatan itu luar biasa penting sekali baik hadirin zaman kita luar biasa kebetulan kita hidup di sebuah zaman transisi yang mudah-mudahan anak cucu kita sudah tidak sekaget kita kita sekarang kaget dengan banyak sekali fasilitas komunikasi, yang akhirnya membuat kita sering bingung. Mana nu bener, mana nu salah, gitu kan. Ini teori ini banyak sekali disampaikan dan Masya Allah, banyak orang yang terjebak akhirnya tertipu oleh berita salah. Karena itu saya ingin mengajak buat kita, mari kita kembali ke buku jahulah ya, seertai nguping kenal atau membaca apa yang ada di media sosial karena ternyata berita tentang Islam pun kalau dari orang yang tidak kita kenal lebih baik sudahlah lewat saja ya lebih baik dari orang yang kita kenal saja yang kita kenal kebenarannya atau kita kenal Cilepengnya ya, langsung hapuskan itu ya jadi terlalu banyak beberapa waktu yang lalu untung istri saya baik istri saya tidak tidak cemburu malah nyuruh saya nikah lagi cicing lah Allah wakil protes istri saya nyuruh saya nikah lagi sehingga pada satu saat ada yang ngirim foto saya dengan wanita pak kaleng-kaleng dia aman-aman saja siapa ya editan mungkin ada yang orang benci sama saya mungkin Allah wakil. Nah editan kintun ke, dikirim kepada saya kemudian diretas di di notebook di, di di laptop ternyata betul itu dua foto yang digabungkan Masya Allah fitnah mudah sekali di zaman sekarang Belum lagi nanti anak-anak kita akan mudah menghinakan orang tuanya Karena orang tuanya lebih bodoh daripada google Ya kan karena itu ibu harus lebih pinter dari google bu sampai anak bicara edun eh atau indung orang eh indung orang mah ditanya naon pasti bisa tanyakan Google bener tuh itu ulah dukikin Ka lernak anak kita bicara sama temennya kacau eh, orang enggak indung tanya naon tuh bisa hm kita harus lebih cerdas dari Google supaya anak kita tidak kehilangan rasa hormat kepada kita orang tuanya kenapa karena anak yang tidak menghormati orang tua dosa padahal bukan karena anak tidak menghormati orang tuanya tapi orang tuanya membiarkan dirinya tetap cilepeng nah, itu. orang yang bodoh karena diri ya. ibu juga harus lebih cantik daripada semua wanita yang ada di internet betul? betul, betul mungkin okay, bap bapak tidak tergoda oleh wanita yang jalan-jalan di kantor dimana tidak tapi di handphone Lalu lucu benar tuh handphone lucu ningali ibu rudet <tuh> bahaya tih. betul tuh terus yang disebut cantik itu yang mana apakah yang disebut cantik itu yang badannya bagus wajahnya rapi bukan saya tanya tunanetra pemajikan tegelis gulis atau apa pemajikan dorama cek nulolong nah tulis kumapanan teka ciri ih carasa tah itu yang harus cantik kita harus terasa cantik supaya tidak terganggu oleh internet ini bapak-bapak Oh kurang mengeskalate, tom bikin alasan sepuh banyak sepuh cicing di juru ngingalian untuk para ruguh banyak gitu pun terhati-hati Nah itu jadi Masya Allah zaman ini zaman yang betul kata Ali bin Abi Tholib mengatakan halimu Akunaum zaman zamanikum didik anakmu sesungguhnya anakmu akan hidup di satu zaman yang jauh lebih sulit dari zamanmu berat pisan ayah malah saya ingatkan kepada semua ibu bapak orang tua kita teman saudara siapapun jangan marahi anak kantos aok keputra ulah-ulah kupingkan ari murangkali ciptaan sah. Oh. serius Allah nyiptakan murangkali atau isang, isang. <laughs> serius Allah menciptakan anak kita terus serius Allah menciptakan anak kita ke orang kita disentakan kira-kira pantas tuh orang disentak ke Allah nah, kemudian di rumah kita diisi dengan marah pantas tidak bisa mau, mungkin tidak malaikat mau berkunjung ke rumah kita malaikat berkah rahmat nah, supaya malaikat datang ke rumah kita jangan ada marah di dalam rumah sim kering 37 tahun rumah tangga alhamdulillah saya tidak pernah marah sama istri istri kepada saya juga tidak kami kepada anak-anak tidak anak-anak kepada kami juga tidak di rumah kami tidak ada marah jadi malaikatnya burber lebih kayak Ijerai Israel datang gampang karena maut nanti dan he semauat nanti nu, nu cerewet sok sok nu cerewet banyak banyak, banyak. para yang umur lebih nafikan kata di Ustad nafikan kata di Ustad telat pan duduk di masjidnya berpahala menunggunya juga pahala hilang pahalanya gara-gara si Ustad kemana mana itu kah langit pahala teh iroh langit kade itu jangan itu ngutruk kebayang teker ngutruk itu maut itu benar pisan Atau ada imam sholat panjang Abung Hafid Ustad Sofian DKM hafid Quran panjang bacaan anak sujud nalami pisan kerjamat itu abong abong soleh lah lila sujud itu maut itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah hati-hati Mending para Ronaldo lah berjamaah nah kalau tahajud hajud sok oblenjang sing para ranjang sendiri-sendiri kan gitu itu jadi hadirin masya allah berat sekali ibu harus lebih cantik bu dari google ya, sing lucu nebikin karawas teh gelis pisan ibu teh ah ada orang manggis kolot eh jangan salah orang tua juga masih butuh orang tua betul cek aki-aki kita eh dijembel ngajepret jembel <laughs> dijembel ngajepret ya lumayan hirup betul Kenapa? Saya katakan tidak ada umur dalam menjalani hidup. Da umur mah bede sepuh bede anom, sami maut, betul? betul. Udah. So, ibu sing lucu. Jangan bunuh gairah hidup bapak. Ini di dunia, di dunia, di dunia di teknologi IT yang luar biasa sekarang ini. Hidupkan gairah komunikasi di rumah dengan anak, dengan suami. Anak jangan dimarah, Masya Allah. Latag Rasulullah. Orang marah adalah orang bodoh dan orang tidak sabar. Cik mikir la launan kumah carana Gitu kan, Ustadz Saya punya suami Ustadz tapi tarasolat. Tekudu, tekudu di cekap di emutan akan sholat. Cukup gitu aja. Tekersaknya atas, tadi itu. Cukup akan sholat. Tidak mau ya sudah. Bereskan. Cantiknya sholat terus dakwah seumur hidup sampai hari kiamat terus panjang-panjang umur nakadinya bisik kiamatnya tahun 2002 hijriah sampai akhir zaman terus dakwahi terus ada hoyong-hoyong ninggal pun lanjut sholat ibu pulang dari pasar dari mana beli kain kafan bu bungkus dengan samaknya sekalian ya bungkus dengan samaknya sekalian talian mampir ke rumah sebelum pergi ke pengajian pah mah, iya nitip pang lebetkan kena lomari mama iya buntelah naon alas ya jangan naon kalau bapak bisi peryogi meh tong ngaririwa DKM beres disimpen mohaku bapak ibu teh atasnya assalamualaikum ngawasila gala arif angkat wina kinten kinten tos dilamari moh, moh. nah apa can disimpen di lomarinya naonan tujeng kain kafan segala buka-buka ampargen Bapak ukur bisa cekam kira-kira insap moang sehingga rada ada ku kain kafan ya kumawai cara banyak cara cantik cara indah bahkan cara yang lucu untuk mendakwahi orang-orang yang ada di rumah kita jangan pakai marah anak diciptakan oleh Allah hatinya bersih betul sehat orok sehat hati enak tumbuh dia menjadi besar terus ku ibu disentak ada jadi jadi ada sakitnya dalam hatinya ada sakit kalau anak bertemu dengan orang yang menyembuhkan sakit hatinya penyakit bukan sakit penyakit hatinya kalau dia ketemu dengan orang yang bisa menyembuhkan penyakit hatinya mungkin dia selamat tapi kalau tidak ketemu dengan orang yang bisa menyembuhkan penyakit hatinya marah ibu menjadi penyebab hati anak sakit betul Padahal kata Allah, "Yaumun layan faumalun walabanun, illamanata Allah, biqal bin salim Hari nanti gak ada gunanya, keluarga, harta, apapun gak ada gunanya kecuali pulang kehariban Allah dengan hati yang sehat. Terus kalau anak sakit sampai akhir hayatnya gara-gara marah kita sekarang kepada anak, sahak, nudosa. Halo. Jadi mungkin tuh ibu surga mun suka marah kepada anak pun ter ulang dari sini peluk anak minta maaf asli nak bapak-bapak main allah ahli surga tanpa hisab ibu-ibu maduka nahah nahah cenah eh bapak milarian artos pak mencari nafkah diberikan pada istri ya pastikan kabojok kubojonate ditampi alhamdulillah tah salam sasi pernah ibu nyentak ke bapak pernah Oke. Okay. Kabayang Ura itu Urang nu neangan duit dikeun ka manehna, manehna nu nyarekan urang. Edon deh, Cilubung. Edon deh. Kita cek malaikat teh payah surga ulah-ulah seur dosa-dosa. Engke weh ge, -nge. surga dosa geus aku pamajikan disentakan. Beres. Wajar ahli surga tanpa hisab. Tenang, Pak. Tapi orang tercantia sama cakuran nah, tan, naik takkan neraka. Nucar nunung aja, alim diajar baca Quran itu ngajak, ngajak, ngajak nantang Allah. Padahal Allah sudah sudah menyatakan bahwa Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab. Artinya kita dituntut untuk belajar huruf Arab dan membacanya kan itu. Mun ngahaja alim, insya Allah terek ke surga mana? Neraka? Nah, ngahaja embung ke surga apa? Diajarkan Quran diajar diajarkan non di deteh ayat ikro. Ikrar ya untuk memberantas buta huruf Al Quran. Pan ayahnya kegiatan anak itu bapak-bapak tak hadir, ibu-ibu ya, ayo dah ibu-ibu bersegeriung. Muntengariung <guluh> Munteng ke sepi di bumi teh kan gitu. Hari bapak-bapak justru hari ngari-ngariung jeng era cerita di sana. Matang bapak-ma diajar ngausna ulah di masjid pak di bumi pak RW. ya yeah, di rumah aja nyumput limaan limaan Insya Allah kerasa mundir yungke naik hera ramanya orang tuh bisa bahasa Inggris eh ya mah Quran ceng itu Nah jadi Insya Allah bapak-bapak ahli surga tanpa isap Ibu belum tentu Hai in Allah layakfiru ayu wa wayangfiru maduna dhalik Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik tapi Allah mengampuni dosa yang lain Ibu kantos nyopet pun pernah mencuci celana suami Kantos medokan hula, kantos nimuk <tuh> <tuh> di weekend buruh-buruhnya baik hayong di buruhan surga, jadi weekend ulah hari terkenyatannya sok di weekend tarah <tuh> menalit <tuh> mau weekend menageng simpen hula sugan poho itu mah diampuni tapi tetep tetapnya copet, copet soleha, keke wes soleha gak copet, pah? Kamari nyesel lancingan papa dinas aku lancingan di kodokan teh er atau stilo juta, lu mana tuh ayana tos dijajanan kan, kamari jeng ibu-ibu ti asidik jajan baso. Ya, Jajan bakso ibu-ibu di majelis asidik, mohon saan mayar ibu haji itu terus. duitnya pakai naon ibu-ibu teh Iya, itu cek bapak teh untung bapak teh pemaaf ya, nyata. bapak mau mana no bener mekelekan ya, kuburan masihan awas pulang anak gitu. Bapak-bapak mata, bapak bapak mata, bapak tara mata, ibu, -ibu Ibu itu dosa tapi diampuni ada yang tidak diampuni musyrik walam yaqulahuadaya anusami seorang Allah Sadayana langkung lebih rendah dan dan sangat rendah di bawah Allah kalau ada perintah Allah diamalkan jangan orang yang tidak mengamalkan dengan sengaja perintah Allah dia merasa sama dengan Allah kamu nolak perintah Allah afsus salam sangam Rasulullah sebarkan salam sangam Rasulullah ketua BPIP ya. nyebatkan gentos salam aku pas salam Pancasila mun salam Pancasila jawaban aku salam Pancasila jawabannya salam undang-undang dasar Kan anlier BPIP aduh Jalma Cilepeng diangkat Kajian Profesor hari Cilepeng Macilepeng itu nah. tidak ada tidak boleh ada yang berani ada perintah Allah kepada Bapak yang mungkin oleh Bapak tidak diamalkan. Allah, Bapak kawin dua tilu opat. Cek Bapak naun jawabannya. Siap taat kepada Allah. Sepakat? Muntut taat doraka. Sakalidei. Bapak kawin. Jawabannya? Siap. Mantap. Cek Bapak siap. Cek Ibu kumah? Ulangi. Bapak kawin. Jawabannya? Siap. Cek Ibu? Kawin siap, kawin siap. etaker pasea jeng sah, halo. Pasya sarang sah, wantun. Wajar tekanaraka Sim kuring Simkuring mamung karunya. Sanesmi warang bapak nikah di, ngan ibu ulah Sudah melahirkan ngaulaan, ya. Ternyata ibu hanya mendapatkan siksa hanya karena satu dosa musrik tak ah, akan bukan-bukan begitu maksud saya jangan musrik pun bojoknya semakin disuruh saya wajah istri saya makin bercahaya dan saya makin takut lalaki Mada sigah ayam di benyang huluna mundur di penyeng buntut na maju gitu hayam dicarek ngajakin dititah ngomol taita lalaki kartes ayana si bapak. Saya yakin pasti Asli lelaki masih masih ayam Jadi jangan nolak bu. Nah, ini masalah kita. Sekarang ini mulai urusan-urusan duniawi dijauhkan, urusan-urusan uh, akidah dijauhkan oleh setan laknatullah dari kehidupan kita dan urusan duniawi didekatkan. Contoh cik pilih mana milih maut wengi iya dijamin ke surga maut wengi iya dijamin ke surga atau maut 10 tahun deh dijamin ke surga milih mana? malam ini atau nanti 10 tahun baik ganti mawat naku artos mending mana menang malam ini kita dapat 10 juta atau 10 tahun lagi dapat 20 juta pilih mana? Deh, hari urusan duit hayang ayena, hari urusan surga isuk sore cingcirining kita belum kenal surga. Sigaku mahatusar surga teh pada satu saat khutbah gerhana Rasulullah tiba-tiba ngeliat -tiba ke atas sahur para sahabat teh melihat apa ya Rasulullah, Allah memperlihatkan surga. Terus pananganate ngarawel dia, ya. ada apa dengan tanganmu ya Rasulullah? Allah memperlihatkan saranggai anggur, nawan saranggai bahasa Indonesia nak. Ini setangkai mahiji seikat mas seikatnya mas saranggai, saranggai mahijij tangkai tapi ngabring, runtuh iman <tuh>, itu Bahasa Indonesia kita gitu, runtuh itu. Itu bahasa ramayu. <tuh> Allah memperlihatkan anggur. Kemudian aku ingin memetiknya satu. Untuk apa kau memetiknya Rasulullah? Untuk aku potong-potong kecil. Agar kalian semua mencicipinya. Sampai kalian mengatakan bahwa nikmat surga ribuan kali lebih nikmat daripada nikmat yang terbaik di dunia ini. Cikpa, mending kenging Nugulis, mending kenging anggur nuetak sim kuring mah hayang nu nyanak anggur eta. <laughs> saya lebih memilih surga tentunya kan? Ingin memilih kenapa saya memilih surga? Allah, dunia nugelis cangkel pak. Pa. senyumnya indah. Baedna rudak asli. Istri mama mening teu para reguh rupa. Mamah pun teh ieu teh eh ieu teh senyum bae teh senyum paha sugan teh sorry sorry kan beres. Pabilit antara senyum dengan bauh teh bedana itu Daripada nugalih senyumnya jelas bauh jelas dina rumah tangga seher bauh senyum seher senyum. Bauh, bauh cuy, ayah nyeksik bawang baris seri. Yaitu teh ya. itu Gaduh gitu. caroge, mening kasep, mening. No, tepara ruguh. Hah. Mun kasep hari uang nencarna, kamana siakang duka tirah hadit anjing-anjing menitai wartos handphone lagi paru mencangkel deh, tapi mun goreng patut, kamana siakang teh tirah nges dua minggu, alah, etah mau batur gitu dua minggu diantep gitu, bah mau apa iyo, regreg mana, regreg nung goreng patut kan, jadi mending nung goreng mending nung kasep. Mening cangkel, cangkel capek itu buka pemajikan teh, mening goreng goreng teh terus kemana tuh? Nah, mulek turuban turubanku kalender, turubanku kalender beres Terkena Dunia mawah-mawah, dunia, Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu saja Bapak milarian artos, beres Dugdug seketuk, hulu dijen, hulu suku dijen suku mungkin ya, kemungkin akrobat dipastikan kesehat Ka ibu terus ku ibu dikumakan ke. balanya kan ke. artos nari pastikan dagang jadi bapaknya milarian artos kanggo usaha tipu misandunya terus main terus dagang orang kenging naon sanes kenging pirun tahun betul gitu. Cape itu capek tuh capek. Kalau hidup kita tidak ada tempat pulangnya, tidak untuk ibadah, stres kita. Lihat saudara-saudara kita yang tidak percaya kepada Tuhan, stres mereka baru kena virus corona rudet. Ya. Kita mau udah, ibu pernah makan babi tidak? Virus corona atau virus binatang, antraks, corona, mers non flu burung, HIV, HIV itu virus monyet Afrika, AIDS itu itu virus-virus binatang yang pindah kepada manusia kenapa bisa pindah ke manusia, bisa menulari manusia karena manusianya makan babi karena babi adalah katalis transportir yang bisa memindahkan virus binatang kepada manusia kalau saya makan babi, maka binatang itu virusnya bisa kepada kita ibu tarat tuang babi tapi kan tidak tahu kita basau numanan wah uh, babian babiannya. itu apa? karena itu saya sarankan, jangan jalan-jalan dulu pergi ke mall jangan Yuk, mening -tong balanya lah Sampai kapan bisi ayah virus corona di mall betul? Dan tidak mustahil itu Iya kan? Tunggu pengumuman dari DKM. <laughs> nah apa sahabat anti DKM? Nah hati DKM, ayo, saya lebih percaya kepada DKM daripada yang lain. Benar tuh? Terus terang saya belum percaya ke departemen penerangan, nggak salah ke DKM. Sepakat? Sudah Bu urusan negeri ini urusan hidup kita percayakan kepada DKM ini saatnya. Ih, serius. Terus ketika harga-harga mahal yang Ibu bela itu pun yang oleh Ibu dibela itu pada saat mahal harga-harga yang dibela oleh Ibu itu eh uh, tukang dagang atau suami? <tuk> tukang dagang. Bapak, tuh manja duitnya sakit tua, mending angker tinggal di bawang beremgus naik, beth cabe gus. Nur debelan tukang dagang hari orang di kumahkan, dijajah hah? Dijajah. mulai besok carekan tukang dagang. Mang, tong ditayakan karunya salah kita, itu bener, ya? Gitu itu, setuju bu? Setujuh. Itu, tong nurut yuk harga naik naik, kurang ngaturkan carekan salah. Hola, mang. Saya nggak dua ratus ribu buaya enam mung, harus digakamari, paksa eh, dah biasa. Harga beas awis, lores. Simpulin kita ragalah beas. Harga beas awis, cuma carana supaya selungsur, taat kepada Islam. Saum Senin Kemis Sasasi, sok Saum Senin Kemis Sasasi Sabaradinter, dalapan, dalapan. Saum Ayamolbit Tilo Dinten, dalapan sarang Tilo sebelas tambidei saum daun sabrak 15 15 dan 11 20 genep 20 genep dinten dinasasasi saum. sebat telah dinasasasi 20 dinten saum. sahur korma buka korma tukang beas fayumuah bakal ayah pelang di toko beas melisa letter hadiah sakarung benar ke Turun mah turun mah. Kenapa naik? Tidak orang betul? Ini gara-gara virus corona kemarin saya ke Jakarta, Jakarta pergi ke Cirebon tidak ada ini Pak tidak ada kontainer, sepi jalan tol. Di kamarana truk barang nggak ada biasanya pan minuman gitu teh sekarang nggak ada. Baru saja oleh virus nularitik komunun virus nasa gara gajah. iritik haririn dagang teh sampai Cina nggak berani jualan ke Indonesia dan Indonesia menolak barang-barang dari sana gara-gara virus. tenang bu ibu ma malkan ada mah tidak makan babi ibu pernah pakai lipstik? percaya bahwa lipstik tidak ada babinya mungkin ada babinya mungkin matahak wajar ayah ibu-ibu nusok kanal geneng nanti kan nanya kesehatan babi rekamurana <tuh> <tik> Nanya lagi si gabo, bebek Moronoi, <tik> ya, nah, ayah duga itu, si babi, bebek mah, ayah duga itu apa? hati, mending tidak pakai apa, tidak pakai apa, make up ya. Udah polos polos aja. Sekarang kita sudah saatnya polos polos. Bisi babi nempel ke kulit, penyakit babi, penyakit binatang nempel ke kulit kita kan bahaya, betul? Tahu sekarang mau polos dan ibu tenggelis kan polos satu, benar itu pak, ibu gelis kan itu makanan naon daripada makanan naon benar, betul kan? cek meninggung onan naon, mening terganggu. Taba bapak sepon karena ibu tenggang onan naon, maksudnya make up. Mempikirannya Pikiran itu negatif. Baik, jadi masya Allah di zaman sekarang ini pak, masya Allah sudah. Kita sehatkan saja diri kita sesehat-sehatnya insya Allah. Kita tertib dan taat saja kepada Allah insya Allah. Mudah-mudahan kalau meninggal kita mah orang yang beriman tentram. Kalau meninggal insya Allah kita dalam keadaan syahid. Orang-orang Cina sana. Orang-orang kafir sana yang kena corona itu. Ada yang muslim kena corona? Ada. Dia kerja di rumah orang yang non muslim. Kemudian dia mencuci piring dan lain sebagainya. Bahkan menyiapkan menu masakan babi. Dia sendiri tidak makan babi tapi ada unsur babi di situ kan itu. Akhirnya dia ketularan. Kemarin di Singapura ada pegawai pekerja kita yang muslimah wafat karena corona, syahid saya pikir. Kan orang marita damang teh nghapus dosa. Terus berusaha menyembuhkan diri berobat itu jihad namanya. Berjuang, ulah kadukun Pak Umat. Berjihad. Usaha. Insyaallah itu jihad. Terus ternyata maut, dalam keadaan jihad, dalam keadaan sabar, syahid tidak, deuxième. orang yang meninggal dalam keadaan men sakit, itu syahid, tenang, tenang kan, kalau syahid masuk surga tanpa hisap, Cek mening di dunia, hirup rada panjang yang sehat, mening enggal maut teras ke surga, <laughs> <esyon> <Die herbal> <-samenera> <tulakangan São ettray -samenera> kalau saya pilih enggal maut teras ke surga, setiap saya melihat istri saya tidur, unggal ninggal pun bojok nuju, ngagoler, kulem, ya Allah sleeping beauty aslina asli, sebanyak istri-istri tidur yang siga beruang kutub nih ngeringkolnya siga ayat sleeping beauty sampai saya bicara kepada diri saya sendiri di hadapan Allah tentunya ya Allah kalau harus meninggal diantara kami wafatkan saya dulu jangan dia dulu saya tidak bisa hidup tanpa dia saya dulu ya Allah, tersanggup Saya ya Pak, kita makan tidak sanggup ya hidup tanpa istri ya. Makanya kalau saking setianya bapak kepada istri setelah istri meninggal bapak naon? Nikah lagi. Ciri setia, cikdu setia pamaget istri. Pamage. Bapak. Setelah istri meninggal langsung nikah deh. Akang meninggal kawin deh, kuburan baseukeunai de moal garing hujan. <laughs> Meninggal sekali itu si akan tekarunya itu almarhumah justru itu gara-gara almarhumah biasa na balik di kepegawaian kabumi di bumi ayano nyampakan ke itu ayah as satu para rubuh hidup biasanya na dia diahan ayat itu ayah as satu para rubuh hidup masya Allah almarhumah memang luar biasa ayat ganti nanti saru aja almarhumah beren telwi alus betan almarhumah tapi dariku mah akan tebutuh gara-gara kertas almarhumah dipuji kupamake Benteng sarang istri, kunawan ojek ke 5 tahun, Cangkawindai, embung, kunawan embung, kapok, kunawan kapok, embung jadi suaminya dianggap ngalilir, betul? Jadi sebetulnya siapa yang setia? Halo, Pak Maget istri, laki-laki setia, emak itu, jangan pernah hinakan kami dan menganggap kami tidak setia, karena sesungguhnya kami sangat setia. Era gending punten punten ulah ali, rumah ya. oh, ada janten kameramen. Ya. Istri, nganggap kamu ketemu itu setiap ya. ya, Robana. Iya, iya, iya, ibu kandas gaduh foto ibu umur 25. Iya, gelis mana aja ngayon. Tuh, setengah jawab. Bapak, gaduh potret kerja suatu 27. Kasep mana aja ngayon. Kasih mana bu ayana atau harita? Harita, harita? Bapak mah begi dia beki puguh rupa nate, Nya. wajar temon ibu beginya ah. wajar begi pugu puguh bentuk nate gagah pa, patuangan kapayun, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> itu jadi wajar mon ibu beginya ah. wajar ibu begi dia begi kumaha halo nyakumadi weh Wajar tuh papi bapak disebut Jalmi Sabar. Jadi siapa yang setia teiro? Das. <tuh> <tuh> nah, itu gening ainu salingku ainunan lain salingku atuh dan nu, nu curilit na bulak balik kungal poy ketinggalinya wajar. weh artinya gogoda. Kalau semua wanita tinggal di rumah seperti apa yang disampaikan oleh Al Islam secara hukum kan wanita nggak boleh kekleyangan tanpa marom betul. Are Jadi salah-salah, salah istri, salah apa megatun mengaco. Dalam hidup kita ada masalah tidak? Halo, dalam hidup ada masalah tidak? Tidak ada. Suami selingkuh masalah bukan? Bukan antep egege pae. Aman, aman. Bahkan ketika suami selingkuh, ibu jangan marah. Ibu jangan marah. Titip ulah amek, ulah nyentak, ulah nyengor. Ulah antep Kunaon ibu sedang dizolimi oleh suami. Betul, betul. doa orang yang dizolimi diijabah. Betul? betul, kalau marah hilang gitu, pengen tetap diijabah, jangan marah. Iya, ya kita akan akang sayang sini, duduk ayah naon mamah ayah beja akan bobo gohan orang kalir. Cok, sah, terkena benduk, kalerasan mama ke dana terus ngebeledang, cari enaknya itu <tid> eh mamah teh jalan minum di dolimi mamah tidak akan marah insya Allah supaya doana di ijabah rekena doa naon tuh hiji doa anak nggak papa Dia naon diaminan aminan insya Allah di kalem ya Allah mudah-mudahan pun lanjut di mana berbogohan pas Noel pas maut amin yes. cukup sakit tuh tuh panjang-panjang kita manennya jeng nogolis itu ditoy lebar ah lucu ditoyal Hai, yes, Juara sakit tuh Kakartas, Ada masalah sok, masalah non, sok, masalah non. Ustadz pun lanjut. Kita hari teh, sok di kolong ranjang. Wam di si ganak, berit di sok ngurumu. Iya, Kolong liur urusan. Udah, banyak dan menutur pun lanjut. ke kolong terkena jadi rudet Di depan ranjangnya simpen di gudang. Ngampar ayah kolongan. Wah, wah, aman, aman ke so ada masalah tidak Ustadz saya tidak punya uang puasa tapi anak saya sakit Ustadz ngobrol ke dokter dok anak saya sakit panas tapi terbuka duit ubaran dokter nyebut bisa bu kudumayar doakan hari tak kena Insya Allah dijabah mudah-mudahan dokter gering obat nak amin eh bu loh gitu loh gitu ubaran terkudu jadi ruda ngaku wka dokter rata-rata kita kan horyamte ngaku nanya cekap tuh seratus ribu sasasi di caroge. pami pamicaroge masih yang seratus sasasi masalah sanes enggak ibu nasi getol silaturahim artos seratus tanggal hiji januari mantuan ibu sri masak mbak lagi apa mbak ini aku lagi masak sini deh ya oke okay, saya bantu wihna di bakalan ma. Tanggal 2 Januari ka Ahmad. <tik> ece nuju naon Ece? Nuju masak. Mun nyali rawae ka dia tu bantuan. Bantuan, uihna dibahanan moa. Bahan. Ma. Januari, Februari, Maret dugi tanggal 31 Maret. Di Bumi Budadam. Budadam nuju naon? iya ieh lah keur ngored, Allah keur ngored. Sumping bantuan, uih dibekelan. Hah? pasti itu mungkin te. mata kemilah dari rencananya ulanu pedit, ya gitu, nupendid mau tinggal kan ulah di baturan guys, beres, cukup 100.000 ribu sebulan, cukup, cukup, tongser kahoyong guys, beres, terus kita tanggal hiji januari, februari, maret, tak tanggal hiji april, wahai kabumi busri, ceksi teh, mbak lagi apa mbak, aku lagi masak. Eh kemana aja? Ayo sini bantu aku. Nah kan beres. Kemana aja sih? Biasa mbak sibuk bisnis. Dah beres. Cukup 100.000 ribu. Tidak ada masalah. Yes. pas ya sama suami tidak ada masalah. Asal tidur kalau sedang bertengkar kedah papayun payun. Haram ketika ibu dengan bapak marah tidur patonggong tonggong. Kata Rasulullah itu dimurkai komo pisah kamar sama bapak diditu ibu diditung ke okay, bapak ngobrol jeng jurig ibu ngobrol jeng jurig bener tuh beki parah jadi pak upami pasiati tidur berhadap-hadapan itu ayah yang tadi sepuh nggak yang bisa ulah guys paharup-paharup sihanku Allah ih cutik. gitu kan akhirnya dia tidur berhadap-hadapan mabong sepuh apik pan buka wawasnya teh sikat simpen na gelas tapi si katerai bobo mun pas papayun-payun teh silih pelet eta. Tungtungna naos ka mana eta biwir? Eta biwir mana, Kemana? kan? Gitu. Duanana ngarelep lemong, saleuseurian damang teu pasea Terus tos kitu teh lami damai sekitu bulan pasea deui abong sepuh gempil ka Aing hayang misah mah. Bong bareng ulah misah. Mau pisah ranjang, di ngampar, sini nih di luhur, si Abah di Kinten-kinten Gelisah, guling gasahan itu. Semalaman, de biasa saran, enak Sepanjang guling gasahan ta si Abah SMS kasih guling. Ustaz ada yang ke bisa sari gitu. teh di, di pepagahan weh. Non, pappagana, aku mah. Di pappagana, sederhana. Terus, Ibu Nando sumping yes, Sionan mau ngungkul adek di pabagaan. Kau sibuk goreng teh, aing ke bisa sari konon teh. Eh, uh, hatu, hai tarikan gitu. Untunglah, hai di untung cerdas siap gitu. Eh, sayang, kau sibuk maki cerdas, di diluhur nggak jawab. Lanyar, Naik, aman, baik. Jadi di era komunikasi IT sekarang ini, masya Allah godaannya bu ibu singgih listnya bu buat bapak. Jangan bunuh gairah bapak karena pada dasarnya hidup ini berapapun umurnya mau sudah sepuh juga sama. Oh kolot, gus kolot benyang -benyang kene Oh apapun lanjut mah tu dijemel ngajepret Nges, Tong dipikiran, tong dipikiran. Pokoknya masing lucu. Hirup teh ngan saukur ngabebetah awak, leres. Nungguan lebih karempok betul? Nungguan ajal datang, ges. Eh hirup teh. Iya lompat teh. Untung budak Belak-balik. Munakina akina Ken ken yes ken. Cina bebas eh yes. Nah itu. jadi. Hidup itu ringan, Bu. Nggak betawak. Tolong buat bapak betah di rumah. Sepakat. Jangan bunuh gairah bapak. Ada ini baru 50 tahun. Belum 50 tahun. Sudah malas Noel istri. Nah, gara-gara anak. unggal Noel dicarekan. Atau udah nuju ngagoler, mat panangan karena tak-tak bojona Kupojonatnya di tepistya gening. Harudam. Harudam engkau emang bu itu panangan bapak karena pundak karena tak takibu atau karena rada rada antel cepeng gusur tongkagok kekepan dah ya tak benar ya mah nyisi nyisi mulak mulak les sebau tanah kekepan kenapa orang asani naraga iyo jangan bu siap bu membangun kembali gairah suami ini mas suami geranya pulang dinas jauh Sepuluh hari pulang ke rumah tekan rindu meren kepada istrinya, kangen sama istrinya, mama eh papa pulang di mana mah di dapur, ih kagok ya sumping samburkan ke dapur, alungken teh alungken tas teh, sumping ke dapur, ibu teh kekepan, ku bapak teh tipangker, si ibu teh usil teh nah, naon atau papa, sono mama, sono sono, mandihla itu, kah bayangte sih? Kersono etah sudah take off di piwarang ibak atau landing deh, <tik> ayo mengesrek heber atau mendarat deh, clear deh. Jangan bunuh gairahnya. Jadi pemikir itu tetes sono nonggel kepan ulah di piwarang ibak. Panau nani, nah. sono mama asli asli rek di dia rek di kenteng. <tik> gitu. <tik> Mejelas bener deh, ya tong jangan eh ibadah bu ibadah, ya. Ulah, ya, ibu sing lucu, titip bu, ari bapak mah jantan korban ya korban godaan, korban godaan, ibu sing lucu kok oh, ibu sing lucu, kenan pun incu pisah nih sagengki, pun gentraan manyang yang kasim kuring agen teh akan, pemesim kuring sumbing teh akan bebas tuh ya, aduh, tuh incu nincu orang yang kemenang segala mau okong, aku mau orang me. incu nincu-nincu orang pipi luwain ya pantesan Indonesia termaju-maju udah orang sering pipi luen. nah kembali lagi sing lucu Pak kalau saya ingin di era sekarang ini supaya rumah kita kondusif rumah tangga kita harus dibaguskan betul rumah tangga harus sakinah ibu harus jadi istri sakinah sakinah naon dua bu sakinah artinya sesuatu yang menusuk pisau sikin atau sakinah dalam artian tempat pulang pangbalikan rumah itu mas kanah sakinah itu tempat pulang jadilah istri yang menjadi tempat pulang jangan jadi istri yang menusuk seperti pisau tajam masih gana jadi usaha tadi diinyeman duit pak haji sekudu nah ngeslila kali maneh rugi ges musuh weh itu namanya sakinah menusuk mematikan semangat betul ayah gitu ayah istri jangan seperti itu harus sakinah yang menjadi tempat pulang Hai kemana ceng balik ke maan balik sono kapal majikan ih ayah gitu seur setiap is suami ingin pulang bawa oleh-oleh betul? dan setiap oleh-oleh pasti dipikir selera istri kira-kira si mamah resepnya betul? semua, tapi istri matarak itu meser temeser we. paduli salah kira sepujung betul? ngaku lah. paling sekali lah saya sesan lama mikiran barudak, tapi kalau suami mau mikiran barudak, mikiran istri bisi disertai, akhirnya kita males bawa oleh-oleh, dan istrinya tidak sakinah unggal naun, unggal naun, orang teh salah way. Bapak nyenap Martabak Kabumi. Eh bapak meni Martabak meni. Aduh meni kanal game meni. Ya Allah meni gurikil. Di mana imeserna? Pluk bonaragrag hargana naun lima juta. Amak deh. Siapa ne? Ya Martabak meni lima juta nan naunan meni meli kongkong. Atau suami teh sedih sudah membelikan yang terbaik untuk istri? Ayo masalah. Tos hiji waktu kekelayangan di SD ayah tukang martabak nusa rageng pisin, mang mau neta martabak cik nyuman ramang empat hiji ih ngena dua mang tah, serebu canda kabumi mama martabak eh menilitik ing awas mas cobian eh ngena pasti mahal nge ngan serebu lain malih lima salah punnya nasib nasib pamaged Wajar tuh kalau laki-laki masuk surga. <tuh> karena itu tinggal di komplitan, Quran, udah surga, 15. Jadi Ibu sing lucu aja bunya. Banyak suami pulang on time karena rindu pada istrinya. Banyak anak. Ke mana bro? Kata seorang pelajar kepada temannya. Kamana ke mana bro? Balik ke, nambu bungkus balik. Dwi dia Eh, si Mama bisa usaha sahak. nih Mama, ada Mama gede tuh. Hantar ke hutan ya. pergi, dia rindu dan ingin menjaga ibunya, ibu yang hebat, ibu yang sakinah. Aya nutek itu, ayah nanti kita ayah, kemana mana ya? Boleh, nah, terbalik mana? Mau, mana? Mana itu saya? Tanya, Kak Induk, dah, hindung ayah Mau ngerang, mah. Konon Induk nengahak mau beja-beja, emang. Suga jurig, sih, ya. Ayah, nanti itu, ayah, Bu, ayah. Itu hati yang sakit, karena disakiti oleh kita, kan? Tidak kolben salin, sok bu, sing sakinah ya bu ya, jadilah ibu yang menentramkan, cantik di ruang tamu, enakan diajak ngobrol teh, mun ngobrol teh ekspresif, ulah ulayma ngobrol-ngobrol, gila ayah bapak nunggah dongeng, ibu nama nguringnya sah sasapu <laughs> mama-mama kak kuping kadang ngusok traskan traskan, ada <laughs> balik-balik deh, hari dia ngobrol pak gila deh, ibu, nanti mah tidak bu ya duduk ayunan bapak regap oh, ekspresi wah tadi ayah angkot tabrakan ya hulu kenaik yang supir papa oh ya mana Busti, papa waduh wah ekspresi penting penting tadi papa nuju di mana ngekat tabrak papa masya allah jadi tadi nunggu udah teh papa terus ngekatnya waktu ganjeng nadi geger teguh papa Siapa sih, kalau kita ngobrol diperhatikan bahagia tidak kan sih, siapa sih, siapa ngobrol ibu sih, mulai nanti siapa sih, tatap bapak siapa oh ya. paling siapa naros siapa sih, kunon melong kan sih, nya ibu teh sih, siapa sih, siapa sih, siapa sih, siapa sih, ibu kusocak siapa sih, siapa sih, siapa beres siapa beres. sih, siapa cantik di ruang tamu siap Aslina ya kalau ada anak ngobrol regepkan jangan di api lainkan penting obrolan anak teh bukan untuk pengetahuan kita tapi untuk kesempurnaan mental anak ya. ketika anak tidak sholat sanut tanggung jawab bapak ibu mah ketika anak murtad, sanut tanggung jawab bapak ibu mantep ketika anak buraong sanut tanggung jawab Bapak, Ibu mant, Ibu mah mengandung, merawat kandungan, melahirkan, menyusui, mendampingi anak sampai dewasa sudah. Anak tersolat, tes te Ibu, suami tersolat Ibu dosa. Te. Bapak anak no dosa, si Bapak nasi Bapak, Tahta, Kartos, tenang, Ibu mangges, di surgain asal tomusrik, ges. Bapak kawin, siap. Cek Ibu naun. <tuh>, wala miaku lahu kita ulah musri ringan sebetulnya itu gasnya tinggal taat karena jantan cara oke Ibu terus taat Insyaallah gampang taat gampang ngelawan ngelawan memakai tanaga Mama tidur pakai helm no, maksudnya bisi tidak Gortara bisi labuh moal jadi nyata nusok mota ngomong ka kau teh nggak segala kudu pakai helm soal capek mending taat ya Mama tidur pakai helm siap, Oh. Cara kerek, reker, ker. oh kerek buka deh, beres, gampang. Taat itu mudah. Atau mama tidur pakai helm, pakai. Okay. Tiberawe hanet, udah. Gempa bumi, rubuh, selamat deh. Cara maut, beres. Gampang taat, gampang ngelawan. Sudah taat saja, taat saja pada suam. Mah pendorong dorong mobil lurah dorong tesee Mah itu motor pak rt itu dorong gen dorong tesee lah ya gampang tat Mah itu kenteng bocor naik maa terekel tesee Nya pokoknya mah taat lah Nya daripada sekolah naon coju naik anak kenteng segala rupa Nih ta naon ka orang teh emang orang teh anak berit wah capek mending terekel tos teh te terekelan koko sehan tetiasa naik mengambil wartos tos hesefah Oh, Oke, okay. siap ya, ibu-ibu di sini siap jadi ibu yang taat. Yeah. Yes. ketaatan adalah kecantikan, ketaatan adalah kekuatan. Oh, taat pak kuat, nunggalawan <tuh. tuh>. Ya, siap bu, cantik di ruang tamu, cantik di ruang makan singetol masak masaknya yang enak nanti Ramadan, jangan ada yang bikin kolak di rumah biar masjid yang bikinnya biar masjid jualan kolak supaya DKM semua dapat rezekinya sepakat hari DKM sah nomoruhanana atau iwal ti jualan kolak so <tuh> <tuh> ini cara merhatikan ke kan DKM hari masjid rada ya, lagendu ini yuk masjidku mamun itu diurus pas giliran ya tapi itu di buruhan ya mulai nanti biarkan DKM yang jualan kolak macam-macam kolak Versi Al-Arif, tah, bener, ibu-ibu jangan-jangan, ibu sok gak demen kalau ke rumah nyisa, upaminya saya tahu gula berem sabaraton, sabandung, sok kepicen, betul, lebar tuh, lebar, yos DKM ayam, sok nyisa. sering, sure sanis, dengannya, ada, ada, ada, ada, ada, ada, di Lamotan, tong ngaku nah Ade itu kolaknya habisin. Enggak, Mama udah kenyang. Budak menghargaan ka Udah kenyang. Ih, ini enak tau Heeh, -he, Mama udah kenyang. Udah cek Hati-hati. Siap ya? Biar nanti Asidik juga bilang aja ke Asidik. Mana orang Asidik? Ini kan ya. Orang Asidik nanti bilang ke DKM-nya, bikin kolak. Biar mar warga semua beli kolak dari Asidik. Sepakat? Udah, itu deh memberdayakan DKM dan di Dekayah memang soal itu ngininya Bojok nah tuh mereka diskusi untuk membuat kolak enak ya kan? siap mempercantik uh, mempercantik diri di ruang makan singgelis masakannya indah, nikmat, nyaman betul? oke okay. dan cantik di ruang istirahat jadilah teman tidur yang paling menarik sampai bapak setiap ibu masuk kamar, bapak langsung ke bandang ayah, bapak nahese bobo, ayah Nya Ustadz pun lancip makanan nonton bola ini. Pan kecalik di dia pasti kamar didinya pan gitu. TV didi itu pan umumnya gitu ya Bumi teh. Kami nonton TV pan istri masuk tara tarapak tara pakai perasaan paruman TV teh. Paruman sadayana karena TV perak kurang renggang goraw walk ballku saya tadi paruman. Kusaya tadi paruman teh jadi. Harunya ayah Nulangkung sadistik itu itu orang Melania caro genojo calik teh didegungkan ku bojoknya sare petinga atuh dicatro <sipun> <yukur> eta teka-kade teka-daki tubuh cekap ibu pakai bikini siap oke okay. ada yang bapak tutun naun-naun ibu pakai bikini bapak ker nonton tv pelengekkan seletik pantona langsung kira-kira ngaliak mah ngaliok pas ngaliak ibu tetap ngagoler balik deh buru-buru Ih, sahabatnya Alas ya, buat juri. <laughs> dia tinggal di Alas ya, saya takut. Sareh Alah, ah mantan dia era kudusian ke juri. Balikan deh hey, hey, hey. ngaliak mah ngaliak. Alas ya, saha. Ah. Alas juri berpikir nonton natek kemblangge nih. Koe ibu lu hey, Dani, Dani, ngaliak mah ngelihat ibu tong tong lumpah tong lumpat pas ngelihat ibu cicing di dinya pan makai bikini dia udah semua dia udah dia udah dia udah aduh siapa tirah gelona ya dia udah mirak mau jadi wah sieta makai bikini orang kudu makai mangkini ya. itu aduh. siapa ya jangan dibuat rodet ya udah cantik di mana di ruang tamu di ruang makan dan di ruang istirahat boleh tidur pakai baju pesta oh, ya. mamare mana jam 11 ke badai bobo pan ah, paname bapak bahagia Tah, gitu, gitu ya siap ya bu ya, harus pandai merekayasa mencantikkan kamar Ulah ulahnya ngegarantung di kamar lebat lebetkan sadayana karena lemari atau karena betul Eh, bapak mah terus sepanen H yang dicarekan, cicingnya. nung nunggak gara garantung tante jeruan hayam, jeruan domba, sih, <laughs> jeruan sapi, betul? Sok atau beresan? Siap ya bu ya? Daster dengan spray harus kontras, ulah akur. Dia mas spray hidung, daster hideng cara nangkuban. Atuh langit. lagi <laughs> Mama, Mama, pas ngulisik ya si Mama, ya. ya betul ya bu ya udahlah pokoknya malah pertemuan pertama kita dia laris saya ingin ngajak rumah kita dibuat indah terus suami harus mawadah kalau istri sakina suami mawadah mawadah itu nafkahnya cintanya kasih sayangnya betul betul menyejukkan ada suami yang ditakuti pas motor nakak kuping rrr tak si bapak si bapak si bapak ber lalu ngitan baru dak ke nuk gitu ayah harusnya, tah bapak datang, dor kalau luar menyambut, teh bapak yang mawadah. Saya pernah itu mobil saya masuk ke karpot karena tanpa pagar, kalau rumah saya nggak ada pagarnya, plus saja mobil teh kusim kuning tadi klaksonnya, teh dah yang kalau luar, boleh kalau luar kita udah langsung nararunyu ganeng, <laughs> salah, eh. sugantarek menyambut nyarekan, jadilah suami yang nafkahnya kasih sayangnya menyejukkan kertas eh kadir nah, itu urusan laki ya tadi urusan gak rilis, ini urusan tanggung jawab kita sampai betul betul pada saatnya kita meninggal nanti betul betul anak kita akan tidak pernah berhenti mendoakan kita karena kita mawadah kalau suami sudah mawadah istri sudah marhamah insya Allah keluarga istri, istri sudah sakinah insya Allah keluarga kita akan marhamah dawil arham kita akan penuh kasih sayang kertasnya ingin anak-anak ke surga, ibu sing lucu. Ingin anak-anak ke surga, bapak sing gagah, betul? Entar amek cim kuring mobil digosrek gumurang kali, red gogret. Waduh. Saya dong yang pakai mobil bapak. Aku, Pak. Gunaon hmm. ya? Ya, ya. Itu ayat tukang cet butuh-butuh butuh duit. Yu urang ke tukang cet, beres. Perlu marah? tidak dan diambek angger nggak gores, ke diambek angger nggak gores beresan, betul daripada dua penyakit na. hiji nggak gores, dua nyeri hati katilu nyeriin kan itu, atau mending tidak ada yang sakit biar mobil saja yang nggak gores, betul enteng. satu waktu laptop saya kemana laptop bapak, pan bapak datanya di Nahardi semua iya, terus laptopnya kemana? dikasihin sama teman, waduh, kenapa emang temennya lagi tugas akhir pak? kan lah, manfaat mah, bapak Rekmelide beres gampang, gampang, ibu punya anak yang soleh mau asli, asli. eta ku ibu udah soleh, biasanya ranking hiji ada soleh, pasian, hadiah, motor ke sekolah, karena motor, nama apa, adek mana motor, dikasihin ke guru agama kasihan gak punya motor, satu eh hoyong soleh alim eta soleh, singkat pengen punya suami soleh Pas sumping bumi struk gajinya pasti ke mana? Artos, kenapa? Eh, janda nu didinnya panca daripada ngaganggu batur, mending di nafkahanku orang metong ngaganggu batur. Setuju? Itu tidak itu suami? Soleh tidak? Soleh. Mau? Tapi soleh. Saya pernah melakukan itu. Pernah dulu di komplek dulu rumah saya sebelum di tempat sekarang di kompleks, ada yang meninggal suaminya istrinya cantik setelah satu bulan, pas bulan kedua saya dapat penghasilan, saya berikan kepada janda itu, istri saya nanya, kemana uang uangnya? itu kasih ibu itu nanya karunya, ya caro gena, penghasilan nah, tapi ngema ulah sasi payuna ulah ku bapak ku umi we. oh siap tetap dia ngasih dan dia menuntun wanita itu sampai dia punya suami lagi dan punya usaha yang bagus, istri solehah Nahon saya dibikin kajana Dasar sialalak kita Cek tuh kau pribadi noheran Wah no, uh, no bongga Bu Ulah cerewet bu bisi panjang umur Sop danu cerewet mau panjang umur Malaikat kerek nyabut nyawana Kesek Pas rek dicabut Eh not yet Ett ett ett ett <laughs> Cek malaikat ya Woi wakilan orang meriam <laughs> Bahaya Mantap nu cerewet memotnetin ma, kewet los cicingin Mau ngat tuh pas keruhai keretecerai, eh, oh, Ke tong cerewet, mending wiridan, ya. Kalau suami soleh seperti itu mau, sehingga gitu biar, nah, ha? eh, tak justru lucu ya. itu di samping soleh, laki-laki mah perasaannya halus satu, ya, halus mana laki-laki dengan perempuan perasaannya? Baik, um, aki bapak menguapkan kurang kali a d a, bapak pedas pedas? Oh iya, kalem, kubah pangan tos. Nah, lelaki, ibu, begitu, hmm, A, ada, Mama, pedas mah, pedas. atuh, sakit mah lah. Perasaannya tidak ada. Jadi, perasaan, ini adalah lelaki melembut. Ma lalaki mati, tekaup, ninggalin, duga lisan, sarah, ayang, nulungan, bener tuh. Perempuan mah, itu. Betul? Udah itu, Perasaan laki-laki, pernah nawar kain, mang itu sabra, sabra badai di ngalpa, tegedah, tegedah, terus meniara rawisnya. Yang gitu laki, nuhannya pergi, perempuan tuh kita ngabring bering deh, mang ninggalin itu, tutupi cara lain, luruh tuh, ada banyak, turun ke 6000, gulung, ya sabra, sabra, sabra, ya cem meni rara hal, balik yuk, balik yuk, tidak punya perasaan, perempuan, setuju, jauh, udah nyak, itu, itu sok nawar hari nawar lebih kan udah gangga pingsan bener lelaki nah, mataran nawar itu so. wanita tidak berperasaan wanita tidak setia Iya sok naon dan selera wanita jelek laki-laki pengen punya istri yang gelis titik rada bodoh tina-naon penting gelis bener perempuan mending nukaset mending masa depan jelas Tuh. Tentang tahun rada ini, yang penting seleranya jelek. boga-boga oh, salah kita menitup para ruguh. Gitu, anu ah, penting masa depan. Jelasan itu apa? masa depan, jelasan aki jelas maut. Ah. itu jelek seleranya. Ini ya, jangan ngaku-ngaku selera bagus. Kami yang punya selera bagus, mending ibu yang memenuhi selera suami, mending orang lain. Penuhi selera kami dengan sakinahnya ibu setuju? Mening bapak punya empat istri atau satu istri empat rasa? Mening bapak punya empat istri, mening ibu jadi satu istri empat rasa? Satu istri empat rasa, tiap hari das terubah. Gimana das kampanye dipakai? Lalu gambar Jokowi Prabowo, terus tidur berhadapan-hadapan penaing saraya saja yang Prabowo, pan ruda. Udah buang itu, kanan daster-daster kampanye ya. Jangan dipakai lagi. Orang eh, sarae asa di kantor partai. <laughs> Baik ya. Baik, hadirin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita terus dituntun oleh Allah. Saya tidak ngajak berdoa berjamaah. Berdoanya sambil pulang. Berapa langkah pun kita pulang dari sini. Insya Insyaallah diijabah dan Bapak barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka dia diampuni dosanya. Jaga apa jangan di, jangan bikin dosa lagi. Bapak sudah diampuni oleh Allah insyaallah, ya. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ini, ya. Moal bademi warang Sebejaan nah itu, ya. Saya ingin meyakini ini Rasulullah tidak pernah memimpin doa berjamaah kecuali pada saat uh, istisqa, doa hujan, doa minta hujan. Ya seperti itu, jadi Sok Ibu pulang berdoa di jalan, saya mohon please, please, doraka pokoknya, doakan saya sehat, husnul khatimah lain amin, ngke ngke, bari jalan bari jalan sambil jalan, ibu ya omat, pokoknya tinggalikan, doraka pada maksa, kunon maksa karena saya yakin, doa orang-orang yang sudah disucikan dan diampuni oleh Allah diijabah saya yakin, ya insya Allah seperti itu saya, saya percaya mudah-mudahan sehat dan saya mekayang husnul itu dan mudah-mudahan tetap baik ya tetap baik dan semua wanita yang menyukai saya pergi iya <tik> eh diriung biar <tik> biar <tik> bisa ternyata punya satu istri itu jauh lebih nyaman daripada opat kebayang kemun opat ayo lucu opat Men panjang umur terus pun bojo obat anak panjang umur siap diriung keopatan ini ini nih, terus opatan anak kor anak kursi roda, Alah. terus opatan anak yang jalan-jalan, aduh, atau gogorolongan dong Ke keretaan. nggak hijinya. tapi saya tanya kepada ibu bu, kalau suaminya stroke mending dirawat sama sendiri, mending keopatan, mending keopatan, hiji ngarawat nuti lu piknik, sepakat? itu mening opat di akhirat ditanya nanti oleh malaikat mening sendiri mening opatan, men sendiri mah capek ngejawab nah mending opatan, di kemarin salah laki, duka senin selasa, e. rebok kemis, jumat sabtu, minggu beres, mening opatan, mending alira dan kita mah siun rekopateh datanggung jawabna berat jeng bisi panjang umur kabayang teunggal isuk ngedanus usia ngedrag drag derak drag derak drag drag di jaram melanwe jadi mending hijinya kurang mending hiji tapi ibu berjuang supaya bapak dapat tempat sepakat bukan dak berat kene bapak jeng ibu mah mohon bapak kawin opat ibu istirahatnya banyak tapi mohon bapak kawin aib ibu bungkulin pan ruda tunggal dinten tah bener tue? tuh, <tuh> ya yeah. jadi mending opat mending hiji halo opat opat bapak mending opat mending hiji hiji kenapa satu mending hiji kurang duaan kita sepuh teh dua anak patorek torek pan beres ngotorek yang ngotorek ceksi cek si bapak teh ceksi bapak kasih ibu mae teteh kutil lain, Naon, iya mah kutil, ih suganteh kutil, <laughs> lihat indah apa torek-torek, sepakat kemudian kurang teteh <laughs> luar biasa, mening hiji pak. kalau tapi kalau memang punya kesempatan buat anak muda, empat lah ya anak muda, kurang ya, nutos nutos tereh marot, matos weh. ya. beliau saya sudah tidak berani, gitu ya, ibu dorong Bapak supaya hilang kemusyrikan Pak cek Ustadz tadi Bapak kawin di Mungah inget si sikau ucing banyang huluna mundur dibanyeng buntut nak maju ucing dipiwarang tekersa dicarek ngajakin piwarang saya yakin tidak mau ya cintai Allah maka semua yang kita cintai akan dijaga oleh Allah untuk kita sepakat setuju mencintai Allah supaya semua yang dicintai oleh kita dijaga oleh Allah untuk kita sepakat Cintai Allah, setuju? Tenanamlah suami mencintai siapapun, setuju? Tuh, oh, kau <t accent> mencintai Allah. Di eh, uji saat itu, ngagubrag. Baiklah, kemahadinya. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku luka lihada wa astagfirullah liwalakum. Rabbana atina fidunia sanafil akhirat ya sanafikina ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa kawalawir pada kesehatan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 Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hisbud Tahrir, itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hisbud Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas uh, di sini juga boleh juga nggak ada masalah. Lah apa? Karena itu benderanya Rasulullah, semua umat Muslim berhak untuk memakai itu. <tik> dalam hati, kibarkan tinggi tinggi dari langit. k n k r i d al Wahai para mujahid fi tidakkah hati kita sakit